Kucing ekor cincin Amerika, atau disebut juga dengan nama Ring Tile cat adalah spesies mamalia kecil yang berasal dari Amerika Utara. Mereka memiliki bentuk tubuh yang ramping dan panjang, dengan panjang tubuh mencapai sekitar 30 hingga 42 cm dan ekor sepanjang sekitar 31 hingga 44 cm. Ciri khas dari kucing ekor cincin Amerika adalah ekornya yang panjang dan berwarna hitam dengan garis putih di sepanjang tepi dan ujung. Selain itu, mereka juga memiliki rambut berwarna coklat keabuan dengan bintik-bintik hitam pada bagian punggung dan sisik putih di sekitar mata. Kucing ini memiliki telapak kaki yang lebar dengan cakar yang kuat dan tajam untuk membantu mereka memanjat dan mencari makanan di lingkungan alaminya.